Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Pastinya bahagia banget ya warga Konoha melihat momen spesial BBL tampil di panggung megah DA5 Indosiar Apalagi dengan suara lantangnya bersahabat ya hingga semua orang yang ada di satu studio itu terpesona bersahabat ya mendengar suara lantangnya Abang El, aduh masya Allah banget kayaknya calon rock dangdut nih nada tingginya udah dapet katanya masya Allah ini adalah kesenangan kita emang selalu the best, selalu bikin kita bangga. Momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun auntie onlinenya Baby BBL Kita simak juga di kalimat yang dituliskan di unggahan ini. Baru dikasih teriakannya aja udah pada terpesona ya fans Abang L Aduh Masya Allah luar biasa Teriakan Abang L emang tinggi banget persahabat dia ya. Hingga semua orang aja terpesona Dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar berikutnya Ini ada sebuah tentunya kabar dari official Lesti Lovers Indonesia langsung Ini mengenai tentunya Army Awards Yang tentunya gagal Bunda Lesti Kejora masuk nominasi Diperhatikan dulu persahabat ya kalimat yang diunggah oleh official Lesti lovers Indonesia Tidak ada yang salah dan tidak ada yang perlu diperdebatkan Karena lagu-lagu yang sudah rilis sebelum pendaftaran Emang semua lagunya lebih ke pop Apalagi yang ciptain juga penyanyi pop Kalau masuk di kategori dangdut, emang aneh Insya Allah, sekali seumur hidup untuk tahun depan masuk dan mohon jangan berkomentar yang aneh-aneh di Instagram Ami Karena tahun sekarang Lesti gak masuk jadi lebih baik gak usah mampir Kita fokus aja up karya Lesti yang terbaru untuk tahun depan Tuh ini betul banget persahabatnya Jadi jangan sampai untuk warga Konoha berkomentar yang aneh-aneh di akun Instagram Ami Awards ya Kita harusnya tentunya fokus untuk semangat mendukung, mensupport karya-karya terbaik Lesti yang terbaru untuk tahun depan kita simak juga persahabatnya dari Hendro Saki yang mengunggah sebuah postingan ini postingan AMI Award kategori pencipta lagu dangdut terbaik di antaranya ada Kaadibal yang masuk persahabatnya Arya Bima Hendro Saki Nurbayar Wisnu Anji dan tentunya salah satunya ada Hendro Saki juga yang Masuk nominasi sebagai pencipta lagu dangdut terbaik. Di slide kedua kita lihat juga bersahabat ya. Mengunggah. Nominasi kategori artis solo pria atau wanita dangdut terbaik. diantaranya ada Evi Masamba, Inul Daratista, Iqbal, Nasar, Roma Irama dan Selviama. Itulah yang masuk nominasi di kategori artis solo pria atau wanita dangdut terbaik. Namun kita selamat banget kalimat caption yang dituliskan oleh Hendro Saki situ mengatakan Kalah menang bukanlah target Yang penting tetap berkarya Untuk masyarakat Karena bagi saya Apresiasi masyarakat jauh lebih punya arti Dan bisa jadi barometer Sebuah kesuksesan dibanding Mendapat penghargaan Sebuah wording Wow, ini keren banget Kata-katanya persahabat ya Emang betul sekali yang bisa digarisbawahi Yang penting Tetap berkarya untuk masyarakat Apresiasi masyarakat jauh lebih punya arti dan bisa jadi barometer sebuah kesuksesan Ini keren banget persahabat ya Masya Allah Semoga idola kesayangan kita Lesti Kejora juga semakin banyak dukungan dari orang-orang yang tulus Mencintai, mensupport idola kesayangan kita Lesti mau Rizky Bilar Kemudian juga persahabat ya disimak di diunggah igasnya ke 30 yang mengunggah video Penyampaian dan penjelasan langsung dari Kak Andrianto Emang sebelumnya juga banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan Kenapa sih Lentera egois dan lagu ada cerita gak masuk nominasi? Ini persahabat ya Andrianto menyampaikan Lentera bukan dangdut Tapi lebih masuknya ke pop Melayu Tuh persahabatnya. ya Jadi jangan sampai salah Lentera itu bukan dangdut ini sudah disampaikan langsung oleh Andrianto tapi lebih ke pop Melayu dan egois serta ada cerita itu pop dude, ada dangdutnya dan dangdut itu ada gendang dan suling ya. tetap kita tentunya pahami untuk semuanya, persahabat, ya ini mengenai Ami Awards yang tentunya ramai banget dibicarakan perhatikan di kalimat yang diposting oleh k Peterty, Lagu yang masuk ke AMI adalah lagu yang rilis periode Juni 2021 sampai Juni 2022. Lesti punya dua lagu, Takdir Cinta dan Lentera. Kok nggak masuk? Pasti banyak pertimbangan dari label dan ahli musik di AMI. Misal, mereka bingung mau dimasukkan ke kategori mana dangdut? Musiknya nggak ada corak dangdut. Pop, banyak lagu pop lebih populer. Jadi sudah diam. Tunggu karya Lesti yang lain. Wassalam. Itu itu penjelasan juga persahabatnya. Jadi, untuk warga Konoha, jangan sampai komentar yang aneh-aneh ya di Army Award. Kita tetap persahabat ya, dukung karya-karya terbaik Lesti Kejora yang terbaru. Dan untuk berikutnya juga persahabatnya, kita mampir ke Unggahan Bunda Lesti Kejora. Ini setengah jam yang lalu, Memposting foto Hafiza. Dan ada sebuah kalimat. Barakalofi Umri kakak tersayang yang baik hati doa terbaik buat kakak happy terus ya Hafiza. Tuh persahabat ya hari ini kak Hafiza sedang berulang tahun dapat ucapan selamat dari Bunda Lesti Masya Allah sehat terus ya bahagia terus dan semoga selaturahmi pertemanan mereka juga terjaga dengan baik Kemudian disimbang juga persahabat info sementara mengenai polling online the dengan skarming male celebrities 2022 Idola kesayangan kita masih di nomor 2 nih persahabat ya Dengan perolehan votingnya 7.393 votes, di nomor pertama masih Rangga Alzob Dengan voting 8.172 votes, jadi terus semangat untuk kita semuanya Jangan kendor, jangan patah semangat, kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya dan selanjutnya juga persahabat ya Ada kabar spesial dari Kak Aswi Novel Yang mengunggah sebuah postingan foto Bareng Papa Bilar Rudy Salim Persahabat ya Ini tentunya momen kemarin Di rumah Leslar Bakal ada gebrakan baru Dari idola kesayangan kita Persahabat ya Tentunya dilihat di slide kedua R.B. Out Now Pasti kalian tahu nih persahabat ya Maksudnya Udah terlihat ada Huruf RB itu Rizki Bilar Tentunya kita penasaran dan pastinya kita selalu sabar menunggu kejutan itu Mudah-mudahan apapun yang dilakukan lancar dan sukses Amin Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan kita juga masih menunggu cedukan cidukan vitamin lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan Informasi terbaru menarik dan bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.